serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel entitas berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Iwin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pasien spesial Dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabat ya ada momen spesial, momen saat lesi kejaran, suapin, papap bilar Ini Masya Allah banget Suatu keromantisan, kebahagiaan yang selalu kita dapatkan Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sabarutuik Anuska Leslar. Assalamualaikum Bismillah ya Allah Hapuskanlah kesulitan yang ada pada kami, derita kami, hutang kami, dan segala masalah yang ada pada kami. Gantikanlah semua itu dengan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah, ini wajib kita aminkan. Doa baik banget untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusan kita. Selalu diberikan kelancaran apapun yang dilakukan untuk kita semuanya. Amin. Dan selanjutnya persamaan disimak juga di sini ada potret terbaru yang kita dapatkan semalam ternyata Mama Kejora menghadiri acara ulang tahunnya Guzel. Aduh cantik banget ya Mama, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus untuk Mama Kejora. Dan apapun yang dilakukan juga semoga selalu dilancarkan. Amin. Kita simak juga persamaan di ya postingan ini diunggah kembali oleh akun abang Kalimat caption pun dituliskan. Mama menghadiri acaranya Ulta Guzel Semoga Guzel sehat panjang umur Makin pintar ya cantik Amin Masya Allah Luar biasa Kita siang juga diunggah di GSI, ya Mama Kejora Tengah malam perselabatnya Mama Kejora mengunggah video ini Saat menghadiri acara ulang tahunnya Guzel Ini luar biasa Terlihat sangat bahagia ya Mama Kejora Masya Allah Melihatnya pun kita merasa bahagia juga, mudah-mudahan sehat-sehat untuk keluarga besar, idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabatnya, selain Mama Kejora, ada postingan juga dari Ayah Kejora. Semalam mengunggah postingan video momen saat umroh persahabatnya bersama usaha Suki dan keluarga besar, kita lihat juga kalimat yang dituliskan, kangen kata Ayah Kejora, Masya Allah. Next mudah-mudahan ya Ayah Kejora beserta keluarga bisa kembali melaksanakan umroh ya Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Instagram Azurrahmi mengatakan Masya Allah semoga sehat-sehat terus panjang umur Sehingga bisa balik lagi Bapak dan keluarga ke Mekah Amin Hanya doa terbaik ya untuk keluarga Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya bersama di simak juga dan sebuah artikel dari tablo-lito ofisial Mengenai Lesti dan Rizky Bilar Ini hot news kembali mesra Lesti kejar bagikan foto Baru Rizky Bilar di kolam renang Ini bersama banget ya Kebahagiaan Lestlar pasti nular ke banyak orang Kita pun pasti bangga banget punya idola seperti ini Mudah-mudahan Lesti Bilar rumah tangga yang kembali bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik. kita selalu kagum juga dengan kak Sania dan suami yang begitu tulus mensupport idola kesayangan kita. saya selalu untuk keduanya. kita selalu bangga dan kagum dengan sosok Lesti Bilar. kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya hingga jadikan vitamin lainnya. jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Bilar yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.